mof targetan IMS 2019 ini yang diselenggarakan 11 hari mulai dari 25 April hingga 5 Mei 2019 mendatang, kita akan mendatangkan 530 ribu orang yang akan datang ke IMS 2019 ini dengan target transaksi sekitar 4,4 triliun rupiah. Ini cukup banyak, kita. namanya tentunya juga bisa menarik perhatian untuk kumpul terima kasih dan sudah tulislah kita akan ada informasi selanjutnya dan Bapak akan kembali hadir keselamatan dan setelah Jangan na no. <laughs> 24 jam untuk menentukan siapa yang akan pindah, dan itu Yeah. Oh, my God. Oh, my God. Bimbingannya, bimbingannya, Mas Siapa aja banting ya di situ? ya, bantengnya, banteng tembaknya, taruh sana, the <laughs> Saya tuh mau jadi nafam Ora 아니 tapi saya